Masuklah kalian ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Bersama dengan pasangan kalian dengan bergembira Artinya tujuan pernikahan itu bukan sampai kita tua Bukan sampai kita mati Tapi sampai surga Allah subhanahu wa ta'ala Semua kekelafan dan dosa Dede di saat yang baik ini. Dede memohon izin dan restu untuk dinikahkan dengan pria yang Dede cintai. Pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik, yang bijak, bertanggung jawab, dan Allahyarohmanilahim. Ya Sahro Ramadan. Ya Ramadan. Bin bapak Puriana. Bin bapak bernama Puriana. Puriana. Bapak nikahkan. Bapak nikahkan. Bikawinkan dan kawinkan. Dengan anak bapak, dengan anak bapak yang, bernama yang bernama Lola Melinda. Lola Melinda. Dengan, mas kawin. dengan diberi, mas kawin. diberi mas kawin. Uang sebesar, Uang sebesar. 11 juta. 11 juta rupiah 122.200 rupiah dibayar-dibayar tunai. tunai saya terima nikah dan kawinnya Lola Melinda binti Bapak Hermanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Semoga keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmat Amin oh, mama, mama, mama. Happy wedding, mama. Semoga menjadi